Rasa Ibn Umar R.A.W. dan beliau jadi khalifah ya makanya orang itu isma secara kalau trawe itu sunnatu Umar, kalau Qiyamul ya sunnatu Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa Terawe, Nabi kenalnya bahasa Qiyamul <laughs> makanya kasusnya Terawe, Tak katakan kasus karena melahirkan firqom itu Rasul itu yang begitu hatis-hatis-hatis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermakna, beliau hanya berdasar nomor riwayat tidak dengan safiyah, ya anak itu sudah bermadhab itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sana sana karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sehingga itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid beliau sholat itu nomor munfarid hari pertama Nabi itu tokoh sentral, tokoh sentral, tempatnya sama makmum Jawa ya, sahabat kamu sufa musufa kan yang mau ayu ngagur neng didi rapati pak ayu pidato kan dia tengok tengok, tadi muzdalif. Tangan itu tuh makmu nabi kabur, era sahabat ngagur ngagur kan nembok. terkenal, kenal tuh nabi sebelumnya aroma tuhan hari ini saya mau nambahin so. Hari kedua tambah wade, hari ketika tambah itu diriwayat hari kena nabi tidak keluar, nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika nabi tidak keluar sahabat ngerti ini karena sudah putus asa harus pulang ketika pulang nabi habis subuh menjelaskan, "Saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Sekali nabi, demi Tuhan, saya ada akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali, tapi saya nggak ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi... Jadi nabi katakunya, 'Saya ada ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi...' Semenjak itu sudah ada sholat setelah tarawih sait." Ya sudah, suruh juble, gua kontroversi. Saya mau nangis, gurih. Itu kemarin, perkara itu enam walaupun. Apa? Nah, aku kok Tapi Mohon riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan. Maksudnya, era saya Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu isma' cara tarek. Kalau trawe itu sunat Abu Umar. Kalau eh, sunat sunah Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa Nabi trawe. Nabi kenalnya bahasa kiamul. Eh. Era Saidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi amirin mukminin. Ya matematika men, men tak warel matematika. Umar pikirane ngene. Salat sunah sing muakkadah iki kul yamin walailat vale niku sepuluh rakaat. Sing jan muakkadah moh akadah, tiba moh akadah fikul yao min wale latin, itu gak sih moh akadah, kobla sufi orang roh kaat kobla duhri, 10 kali, itu itu gak, itu gak, latri, kali itu mari orang orang kan, orang kan, orang Kau belalisa sepuluh. Itu singjan sunat nabi, Karena kalau belalisa mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket nabi, itu. Karena ramadan itu spesial waktu ciptin bahasa ini Kata yang menduga yang alam patungmu encar jenutin maribari yang mengikuti itu hajar. Ulama saja itu menduga karena ramadan itu waktu ciptin bahasa semirin, waktu singcan setali monto. Frekuensinya harus spesial. Nah, ngono, nak ada ramadan sepuluh. Ibu di Ramadhan bu ipar, di Ramadhan lo titikkan akhirnya Umar muni, lana dambel sholat jamak di ranglokaan, ada Umar mau cerita Ya dia orang peluk dengan lo Umar, Umar pakai nafir, lo sabintern pinter ya hormat zaman akhir, pinter titi, Umar menangnya jinak, kenal dengan dua Islam, bener bener peluang muni, kajian Muhammad itu dua Islam, saro roy, uang segera kenal ngati, kurang paham ting kenal aku paham, aku kenal kenal di luar melihatnya itu, pulau TV, santunya karena aku balik subuh Arab Saudi dan raksana apa? Muhammadiyah lo, padahal sama jadi balik loh penting akhirnya Umar mutusau dua dua itu ditentang oleh sahabat-sahabat apa dasar anda? Umar nggak gua hadis am, hadis am itu hadis dengan nabi sering ngendikan dan mujmalah nabi ngendikan asolat sekairon mau join. Boy jenenge solat mesti apa? Makasih awatilah, sejumlah agak, sejumlah ide. Okay, boy jenenge solat mesti. Hasil. Lah karena aturan solat dasar bengi itu trennya itu solatulay lima tamat tak. Karena tren solat malam itu di luar perdu di luar perdu itu dua. Dua, dua, makanya Umar di tradisi Aten dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang patroka adanya satu salam, gue yogok lo, merkukat sesolat isya sing dua takiat, itu lama taksi ilah darani takiat awal busun, nah, Artinya prakteknya sing wajib namun takiat akhir pagi tiba keten teman-teman jauh keliru ya tabat pintu mereka salah salah awal tinggal tinggal mau ngake kita orang tahu tatiat ala ya tapi kan kondisi sun kau Mau Akhirnya Umar jawab nikmatin fitah jadi, after by, itu modifikasiku gue, kalian Karena beliau, Amiril Mo, menang. Seti salat resmi karena beliau pas bikin itu, pas tahu seti. Jadi, holy, holy menang deh. Terus yang kayaknya mami pertama, UPP gap. Nih, uh, sahabat batal di Quran jadi UPP jadi. So hasil pertama ya, Moh. Buas dan mokok, kalau angin mami, Amiril ga umat gitu toh. aku vlog, maaf, Omirul, Omirul, Turuti. Jadi, aku nah, kan karena Tapi malah nentang Kalau begini niku muslim. di sana muslim. Kalau santri kulo, kulo mulai bapak 2005 entah kapan saya ngimami, tapi kapan kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi ngimami. Ya dan yang kaya saya itu banyak ya itu gak janjian ya Kau tahu tahu pemutusannya begitu gak janjian ya orang anutan tanpa eh kok ingin nengur ya itu sirinya gitu ya ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama saya itu resah sekali ada kelompok islam di Indonesia juga banyak yang imam itu harus kelompoknya dia kalau gak dimami kelompoknya dia dia ada, dia ada makmum sama sembarang oh makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya terus kelompoknya imam itu dengan usbun ngene. Sing fadilah jadi imam yo koyo nang hadis-hadis fadilah jadi imam ngene-ngene ngene-ngene. Tapi fadilah makmum yo ngene-ngene. Lah nek fadilah ulama makmum yo fadilah sawaduk malam, Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadileng. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji ta'wut juga sedemikian kuat sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelap jadi makmum untuk fadhil lain apa? ini nggak dinilai dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu banyak standar imam yang berlebihan orangnya mau mencari quran itu bener nalifat, tawfi, pakaiannya itu bersih malahan yang berlebihan makhuban indah kaum yang bikin Uang wow, khusus ini di mingguan itu rapati penggemar Uang wow, khusus kurang, kurang penampilan. <laughs> Padahal 5 masjid rota-rota khusus sampai <laughs> <laughs> wato Wato, nunuk-nunuk, kadang disudok Dewi, dihadangin lah Berlebihan Yang roh najis Uang-uangnya wow, sarannya berlebihan Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firkot yang berlebihan gitu terus ke lemakmu sampai sembarang Banyak itu kejadian, pertama di kota-kota Arwan masjidono jamaah. Dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak tidak. Salah termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai ajaran Nabi sallu fal pamangko la ilaha illallah. Kowe butuk lemah mombek sapa sing nglafatno napa? La ilaha. Saman huruf centul ngaku sing ngaleme di rumah mung ora kaleh ora. Allah sallam iku opo? Biasa-sajam, saya tuh, lah ini cerita yang masih muslim saya, Rasulullah tuh berkali-kali ingin bahwa yang imam tuh gak beliau. Ini ketika beliau sakit, ini jihadis muslim. Beliau menyuruh muru abu abu berenfal yusol li Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radhidangan. Radhidangan terus beliau yuhadah benar-benar juli. Ini ternyata-ternyata di papas izinah alibet. Sayyid hadal. Hadal lu dulurin jener di dinar. Jadi papa tadi dudukkan gurini Abu Bakar. Ya, kita ketika Nabi Ketika Abu Bakar Rasulullah rawuh, beliau tak mundur. Ketika tak Rasulullah memberi syarat pemakanan Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Jadi pernah ada salat tanpa imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa tuber. Ges, coba, tambah nopo, tuk kan bahaya tuk, tambah tuk berkan, tuk, tuk, tuk, tuk, maju tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, nopo, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, takut, ya Baba Green, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja ya saya tidak pantas, Mata saya ibu abiku Kukhafah, terimu anak Ibn Abi Kukhafah, imami cinten Rasul, tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam mengalir suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum, sampai sekarang jadi kadang-kadang imam, tapi kadang-kadang itu suatu saat Nabi diperjalanan, misalkan Rokdal ini bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdarah hati so kan apa tuh lucu apa tenan, so apa bagian so sholat paling abdul apa waktu, sholat paling abdul apa awal, pas siap-siap sholat, rasulullah itu tuh teng kamar mandi, karena arab itu zaman itu ada wc, ada toilet kan lama, kebun, kebun, Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal roh. Siapa tinggalnya rasulullah mungkin <sangat> <sangat> awal waktu ada itu? Sohabat yang gurih-gurih, kalau nggak ada yang kan musuh, bahkan Rasulullah di Mami. di Mami abu fakar yang curhat, mau di Mami itu Cuti keploi Angkerot, angkerot saya. Dia ngerti gue bilang angkerot, Barang terus nganti sholat solat saya. Nah itu apa reaksi Rasulullah Kulo, kulon nih Bu? percaya kulo. ngeberjaya sing sinau kata. Masa berjinil, oh ya kudu maturun Kulo sing sinau. Jadi senrang roh Kadang kelar tu Kadang lurus Mereka ora ya kelar. Karena kelas tu kuh kanduk kandung orang alim, kandung orang asing. nol ya. nah malah tau salah ya. Ma marah itu yang di luar dugaan Soha, bos Bapak, terlalu lebih. Waduh, Rasulullah hadirin, Rahabul, Pak Maut, Titik. Rasulullah tiga ratus empat Sungguh, kalian tuh orang-orang. Anu ajaranku sholat awal. Oh, lalu aku yakin Rasulullah ingin nabi itu. Lalu turun kini saya ingin tersinggung. Kini saya ingin kencing. Tadi saya maksud sekolah. Terus gak paham saya tadi kuka Apa yang senang Rasulullah? Jadi tenang, Pak terus aku nanya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi imam mulai rian bapak pas sepup dulu bapak itu menangis gitu. bapak mau ngimami, masjid selalu menangis ngimami pondok menangin sepup sepuh itu tidak pernah ngimami, Dia kan tenang nah jamaah anggur dong, jam, jam rolas lima menit nah aku terlambat 5 menit tinggal itu beberapa kali bapak jarak tiga 5 menit tiga terus sampai santri biasa mam biasa setiap imam itu bapak rian dawa tunggu lo santri ucalon imam, lesben latihan disiap imam imam ini dia bagi semua yang mau ngawang-ngawang mah baiklah Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa salatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan eh lah mereka juga harus dilatih salat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu yang beliau ngasih bagus. Terima kasih teman-teman jadi aku ngerti naraswara wawah, ya no no orang ngundur ke abu bakar pengen tau ngimami abdu lho kok gini aku tau ngimami orang terbaik di alam raya, mulai ini termasuk Fazili Abdurman jawab nih tare tare dia satu-satunya sahabat, yang tau ngimami rosu mulai ini, bariku termasuk sohabat papa nafas mereka tau ngimami manusia terbaik di alam rakyat deh mungkin jadi kali.